assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghemat daya baterai di HP Oppo cara ini dilakukan supaya untuk pemakaian baterai di HP Oppo kalian bisa lebih awet dari biasanya oke langsung saja selesai videonya ya di sini ada setidaknya 6 tips yang bisa kalian coba supaya baterai HP Oppo kalian lebih awet dari biasanya tips yang pertama yaitu menghapus aplikasi yang tidak pernah digunakan Ya, aplikasi yang kalian install dan tidak pernah digunakan, selain menguras daya baterai, tentu saja menyita ruang penyimpanan. Ya, cara untuk mengetahuinya, sekarang kita masuk ke Google Play Store. Kemudian di Google Play Store ini, kita klik ikon akun yang ada di bagian atas. Setelah itu, pilih kelola aplikasi perangkat. Kemudian pilih lagi kelola. Berikutnya, sekarang kita klik di sini untuk mengurutkan aplikasi setelah itu, pilih paling jarang digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat deretan aplikasi yang tidak pernah digunakan atau jarang digunakan. Untuk contoh, misalnya amplifier suara, di sini tidak pernah saya gunakan, ya udah lama banget. Kemudian, untuk aplikasi sistem, biarkan saja, ya, biarpun tidak digunakan, tetapi jangan diotak-atik. Di sini, tinggal kita pilih saja mana aplikasi yang pernah kita install, tetapi tidak pernah digunakan. Tinggal kita checklist satu persatu seperti ini, kemudian pilih hapus. Nah, dengan begini, untuk aplikasi yang tidak digunakan akan dihapus dan tidak akan menguras daya baterai. Oke, itu untuk trik yang pertama. Kemudian tips yang kedua untuk menghemat daya baterai adalah dengan mengaktifkan mode gelap di HP kalian. Dengan mengaktifkan mode gelap, selain bisa menguras daya baterai, juga akan menjaga kesehatan mata tentunya ya karena untuk HP tidak terlalu silau nah seperti ini bisa kalian lihat terlihat lebih adem dan tentu saja menghemat daya baterai berikutnya tips yang ketiga untuk menghemat daya baterai ini jarang sekali kita menyadarinya ya yaitu dengan mengurangi kontras layar banyak diantara kita yang tidak menyadari bahwa untuk kontras yang terlalu terang selain menguras daya baterai tentu saja akan merusak mata ya karena terlalu silau jadi gunakan saja untuk kontras layar ini seperlunya saja. Selain untuk menghemat baterai, tentu saja akan menjaga mata supaya tidak terlalu silau. Kemudian tips yang keempat untuk menghemat daya baterai adalah dengan mengaktifkan hemat daya di HP Oppo. Dan untuk fitur itu ada di bawahan HP ya. Kita masuk ke menu pengaturan yang ada di HP Oppo kalian. Kemudian pilih baterai. Kemudian di sini kita aktifkan mode hemat daya. Nah kalian di sini bisa lihat ya untuk waktu pemakaian. Sebelum saya aktifkan ini waktu pemakaian estimasinya 1 hari 3 jam. Dan setelah diaktifkan, maka akan bertambah 1 hari 4 jam 41 menit. Jadinya ini hampir bertambah 1 jam setengah ya. Dan kalau kita aktifkan untuk mode hemat daya ini tidak akan mengurangi untuk performa di HP ya untuk jaringan dan segala macamnya akan tetap aktif. Jadi tidak akan pernah terganggu. Kemudian tips yang kelimanya adalah menonaktifkan aplikasi setelah digunakan. Jika kita membuka sebuah aplikasi, kemudian menutupnya kembali, biasanya sebagian dari aplikasi tersebut akan tetap berjalan dan hal ini tentu saja akan tetap menggunakan daya baterai. Nah, di sini kalian bisa mengatur supaya aplikasi-aplikasi ini bisa menutup sendiri setelah kita gunakan. Dan di sini kita bisa menyortirnya ya. Nah untuk melakukannya masih ada di pengaturan daya baterai ini. Di sini kita pilih pengelola baterai aplikasi. Nah di sini tinggal kita pilih aplikasi mana saja yang akan kita nonaktifkan setelah kita gunakan. Misalnya salah satu aplikasi saya pilih misalnya Agoda. Nah di sini izinnya kita hilangkan. Lalu batasi, setelah kita membatasi aplikasi Agoda ini, nantinya setelah aplikasi ini dibuka, maka akan menutup secara otomatis dan tentu saja tidak akan menguras daya baterai. Lakukan ke semua aplikasi yang kira-kira memang tidak diperlukan untuk jangka waktu lama. Dan ingat, jangan dilakukan ke aplikasi yang kita sangat perlu ya, misalnya WhatsApp, Facebook, ataupun yang media sosial lainnya. Kemudian trik yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi yang menguras daya baterai. Nah ini sangat penting ya. Dari sekian banyak aplikasi yang kalian gunakan, mungkin kalian nggak menyadari. Aplikasi apa saja sih yang menguras daya baterai? Nah kalian bisa mengetahuinya di pengaturan tadi ya, pengaturan tentang daya baterai. Ya masih di sini, kita pilih di sini penggunaan baterai. Ya, di sini akan diurutkan aplikasi yang paling menyita baterai. Kita lihat. Nah, di sini saya sering buka TikTok ya. Jadi kelihatan untuk baterai saya ini 20 persennya digunakan untuk Tiktokan. Nah, di sini kalian pilih aplikasi mana saja yang tidak diperlukan. Kalau kalian suka Tiktokan nggak usah dihapus ya. Kemudian kalau ada peluncur sistem tidak usah karena itu merupakan sistem. Tinggal kalian sortir aplikasi mana saja yang memang kalian tidak perlukan tetapi menguras daya baterai. Nah, seperti ini nih. Auto notify di HP saya ini ternyata menguras baterai cukup banyak, 4% ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya nggak perlu banget bisa kalian nonaktifkan. Di sini kita nonaktifkan pada izinkan aktivitas latar depan. Nah, dengan begini aplikasi akan dibatasi untuk penggunaannya. Jadi tidak akan mengurangi daya baterai. Dan kalau tidak perlu banget lebih baik kalian hapus saja ya. Dan terakhir, di sini ada menu yaitu hemat baterai. Tinggal kalian gunakan, lalu perpanjang masa baterai 1 jam 22 menit. Nah itu dia teman-teman, beberapa tips yang saya bagikan untuk menghemat daya baterai di HP Oppo. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.